Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar TBS Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No. 22 periode 8-14 Juni tahun 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun turun Rp95,13 per kilo menjadi Rp2,571,31 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit, sawit umur 3 tahun 1902,19 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2058,11 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2246,85 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2300,52 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp2.390,33 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp2.456,09 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.513,06 per kilo dan sawit umur 10-20 tahun Rp2.571,31 per kilo, Sawit umur 21 tahun 2463,47 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2451,26 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2441,08 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2339,34 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 283,38 rupiah per kilo dimana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan 11.327,97 rupiah per kilo dan harga inti kelapa sawit Kernel P77.090 rupiah per kilo, dengan indeks K89,8 persen, sekian harga emas untuk tanggal 8 Juni tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.